Halo guys, selamat datang di pinjol film. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat dan murah rezeki, guys. Alur film berikut ini berasal dari negara Ginseng yang memadukan cerita tentang penyihir dan alien atau makhluk luar angkasa. Film ini disutradarai oleh Choi Dong-hun dan dibintangi oleh Kim Tae-ri dan Kim Woo-bin. Film ini dibagi menjadi dua bagian, di mana part satunya dirilis tahun 2022 dengan distributor dari CG e Rencananya part 2 akan rilis pada tahun 2023. Dan mungkin film ini dapat membuat banyak orang yang bingung karena latar film ini diambil dari dua masa yang berbeda. Dan alur ceritanya yang lumayan rumit. Tapi mudah-mudahan penjelasan dari alur cerita ini dapat dipengerti oleh anda semua. Bagaimana kisahnya? Mari langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Dikisahkan bahwa alien itu juga ada yang baik dan jahat seperti manusia. Dan sejak ribuan tahun yang lalu, alien menangkap dan mengurung alien yang jahat pada tubuh manusia, tepatnya pada otak manusia. Namun pada suatu keadaan tertentu, alien jahat itu bisa keluar lagi dari tubuh manusia. Dan ini pernah terjadi pada tahun 1380 pada zaman dinasti Gorio. Dimana alien yang dikurung dalam tubuh seorang perempuan dapat meloloskan diri. Untuk menangkap alien jadi itu disiapkan dua robot di bumi yang disebut Guard dan Thunder. Mereka berdua mengejar para alien hingga melakukan perjalanan lintas ruang dan waktu. Namun pada saat alien itu dapat ditangkap, Ternyata perempuan tersebut memiliki bayi dan ia memohon agar guard menyelamatkan bayinya. Thunder yang bersifat agak cerewis ingin membawa bayi itu, sementara guard menolak karena mereka tidak seharusnya mencampuri urusan manusia. Dan hal ini pun membuat Thunder terpaksa membawa bayi itu dengan rahasia. Namun ketika tiba di markas mereka yang berada di masa ini atau abad 21. Gart menyadari keberadaan bayi yang diselundupkan oleh Thunder. Lalu Thunder pun berkilah bahwa ia ingin menggunakan bayi ini untuk mempelajari otak manusia yang ia anggap sangat unik. Sin kemudian berpindah pada masa dinasti Goryeo tahun 1391. Seorang pemburu bayaran yang memiliki kekuatan sihir bernama Muruk sedang berada di sebuah desa untuk mengejar buronan. Pemburu bayaran yang lain juga tiba di situ sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka untuk memperebutkan hadiah dari penangkapan buruan penjahat tersebut. Ruk memiliki sebuah kipas yang dapat mengeluarkan dua ekor siluman kucing yang dapat berubah menjadi manusia. Ia juga dapat mempelajari secepat kilat ilmu sihir lawannya dan balik menyerang mereka dengan menggunakan ilmu itu. Singkat kata, Muruk memenangkan perkelahian, dan dia mendapat bayaran atas penjahat yang ditangkapnya. Ketika Muruk melihat gambar seorang wanita yang ada dalam daftar buronan, ia merasakan sesuatu yang amat dekat dengannya. Ia juga melihat selebaran tentang belati suci dengan bayaran yang sangat tinggi. Dia pun tertarik dan memutuskan untuk mencarinya. Malam harinya, dengan menyogok penjaga, Muruk masuk ke penjara berjumpai orang yang mengetahui informasi tentang belati suci yang bernilai sangat tinggi itu. Informan itu mengatakan bahwa belati itu sekarang berada pada seseorang yang bernama Hakim Wang Neng. Jadi Muruk pun mencari Hakim itu. Dalam perjalanan ia melihat seorang pria yang berpakaian modern seperti orang dari abad ke-21. Dan untuk selanjutnya orang ini akan kita kenal sebagai sweeter. Masud hati mencari belati suci, sesampainya di penginapan muruk malah dilumpuhkan oleh hakim. Kemudian hakim Wang Neng mengadakan pertemuan dengan pria yang berpakaian dari abad ke-21 tadi terjadi percakapan antara mereka mengenai belati suci. Tiba-tiba terdengar sebuah keributan. Hakim buang membuang belati yang menancap di dadanya. Sementara Switer melompat keluar dan mencari belati itu. Seorang pria yang disebut anjing bodoh, yang kebetulan berada di situ langsung mengambil belatinya dan lari. Mengetahui hal itu, muruk mengejar anjing bodoh, sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai akhirnya mereka saling bertemu lalu muruk pun diancara habis-habisan oleh sweater kedua anak buahnya menemukan muruk sedang pingsan di tembok pada malam hari begitu sadar mereka melihat sebuah pesawat luar angkasa di sebuah sungai di dekatnya juga ada seorang wanita berbaju merah yang langsung kabur ketika melihat mereka bertiga Sin pun berganti pada abad 21. Di mana bayi yang dibawa guard telah tumbuh dan diberi nama Lian, ia mulai curiga pada ayahnya, yaitu guard, bukanlah manusia normal. Ia juga samar-samar mengingat bahwa mobil ayahnya itu bernama Thunder dan dapat berbicara, jadi ia dengan sengaja meninggalkan ponselnya di mobil untuk mengoping pembicaraan antara guard dan Thunder. Disitulah ia mengetahui kalau besok akan ada kiriman 107 alien yang akan dikurung dalam tubuh manusia. Pada malam harinya, Lian berhasil membuat Thunder muncul. Lian menanyakan banyak hal, mulai dari asal planet Thunder sampai tugas pengiriman yang dibicarakan Thunder dengan Gar. Thunder mengatakan kalau Lian sebenarnya berasal dari masa lalu, tepatnya 646 tahun yang lalu. Besokan paginya, Lian menuju ke tempat pengiriman alien yaitu sebuah rumah sakit. Tak lama kemudian, awan besar muncul di langit. Bersamaan dengan itu, Guard dan Thunder tiba di rumah sakit. Dari awan, keluarlah batu kristal berwarna hitam yang kemudian terjatuh ke dalam rumah sakit. Batu itu berubah menjadi kristal yang membesar. Dari kristal itu keluar 107 alien yang disebut paro, lalu mulai masuk ke setiap tubuh manusia, atau tepatnya ke dalam otak manusia. Lian yang berada di situ ketakutan dan cepat-cepat melarikan diri. Setelah semua paro mendapatkan inangnya, kristal itu berubah menjadi kebentuk semula. Lalu Gart masuk ke rumah sakit dan ia terkejut melihat Ian yang juga berada di situ. Namun Gart mengambil kristal itu dan segera pergi. Kembali ke latar abad 14, kita pun diperlihatkan pada dua orang penyihir yaitu Hokusul dan kembarannya bernama Chun Wong. Mereka adalah penyihir dari Samgak. Mereka sedang menawarkan benda-benda sihir ciptaan mereka pada jajang namun jajang ternyata tidak tertarik membelinya sebab yang ia inginkan sebenarnya adalah belati suci dan ia pun meminta kedua penyihir itu untuk ikut menemukannya di tempat lain muruk dan anak buahnya menghentikan rombongan pengantin ya. untuk bisa menyamar dan menyusut ke tempat di mana belati si suci itu berada muruk menyamar menjadi pengantin prianya ia pun dinikahkan dengan seorang gadis dari si rumah selain cantik Pengantin wanita ini juga memiliki pistol, yang berarti wanita ini berasal dari masa depan, dan ia juga sedang menyamar dan juga sedang mencari belati suci. Tapi tentu saja Muruk tak menduganya. Muruk ditawari minum namun ternyata minuman itu telah diberi obat tidur. Muruk pun sempoyongan dan tak bisa melanjutkan aksinya untuk mencuri belati suci di rumah tersebut. Untunglah anak buah muruk datang dan membawanya pergi. Tepat di saat itu kudu penyihir bersama jajang dan anak buahnya juga datang ke tempat itu. Dan dengan ilmu sihir mereka memaksa si empu rumah untuk menyerahkan belati suci. Di saat itulah wanita ini muncul dan terjadi pertarungan dengan anak buah jajang. Namun ternyata ia mempunyai keahlian beladiri yang cukup baik, sehingga ia pun bisa mengalahkan mereka dan juga berhasil mendapatkan belati suci itu. Kedua penyihir juga berusaha merebut belati suci dari tangannya, namun mereka juga dapat dikalahkan. Sayangnya ketika wanita ini ingin pergi, jajang berhasil membuatnya pingsan dan mengambil belati suci dari tangannya. Sin pun beralih pada seorang yang otaknya dijadikan sebagai penjara alien jahat. Ia adalah detektif Moon. Terjadi keanehan pada dirinya. Dimana tubuh detektif ini sedikit demi sedikit mulai diambil alih oleh alien yang ada di dalam otaknya. Dengan alat canggihnya, Gard dan thunder dapat mengetahui hal itu. Lalu mereka pun mengajar untuk menangkapnya. Mereka juga mendapat informasi bahwa sebuah kapal alien juga muncul di bumi. Alian yang mendesak ikut terpaksa dibawa dalam pengejaran itu. Saat itu pesawat alien tiba-tiba muncul di kota. Sesosok alien turun dari pesawat dan mengejar detektif Moon. Alien itu bertujuan untuk mengeluarkan alien yang terkurung dalam otaknya. Gad datang dan langsung bertarung dengan alien itu. Detektif Moon mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun pesawat alien dapat melihatnya lalu langsung mengejar. Pengajaran itu terus berlangsung sementara guard dan tentara juga menyerang pesawat itu. Detektif Moon yang memacu mobilnya untuk melarikan diri akhirnya mengalami kecelakaan berat. Alien yang tadi mengajar detektif mengeluarkan belati suci. Dan walaupun saat itu guard menyerangnya, namun ia dapat melemparkan belati suci tepat, menancap di dada detektif moon. Merasa misinya telah selesai, alien itu meledakkan diri tepat di dekat guard. Hal ini membuat energi guard terkuras dan hampir habis. Tandar datang dan mencoba mengisi ulang energinya, namun tenaga Tandar juga hampir habis. Belati suci yang menancap di dada detektif. Ternyata membuat alien yang ada dalam otaknya dapat dengan leluasa keluar masuk tubuhnya. Alien yang satu ini disebut pengendali dan ia bukanlah alien biasa. Karena terlihat jelas dari usaha keras anak buah alien itu untuk membebaskannya, ia pun langsung masuk ke pesawat dan bermaksud untuk melepaskan hafa ke bumi. Hafa adalah seperti gas yang dapat mengubah atmosfer. Sehingga tubuh alien dapat keluar dari otak manusia. Hava ini juga jika tercium oleh manusia mereka akan langsung mati. guard berusaha keras menahan agar lava tidak terlepas. Namun ada satu yang lolos keluar dari kapal. Dalam kekacauan itu guard menyuruh Tandar untuk menyelamatkan lian dan dunia manusia. Lagi ke abad 14, diperlihatkan pada kenyataannya bahwa pengantin wanita itu adalah Lian. Lian dikurung dalam penjara gaib. Saat itu jajang berkata bahwa mereka berdua sama-sama datang dari masa depan 10 tahun yang lalu dan juga sama-sama mengincar belati suci untuk mengaktifkan pesawat alien agar mereka bisa pulang ke masa depan. Dalam percakapan jajang dan Sweeter. Keluar fakta bahwa 10 tahun yang lalu, si pengendali juga ikut terdampar di abad 14 ini. Tapi sekarang mereka tidak tahu di mana pengendali itu berada, ataupun dalam tubuh siapa, dan mereka masih terus mencari. Di tempat lain, murak dan anak buahnya kali ini menyamar menjadi bertapa bertopeng untuk masuk ke dalam kuil. Mereka berencana mengambil belati suci dari tangan jajang. Secara tidak terduga, Muruk bertemu dengan Lian ketika disuruh untuk mengantar makanan. Mereka berbincang-bincang. Muruk berkata bahwa ia merasa pernah mengenal Lian. Lalu bertanya dari mana asalnya. Lian menjawab ia datang dari masa depan. Merasa tidak mendapat jawaban yang serius, Muruk pun pergi. Tapi ia juga mengembalikan pistol milik Lian. Lian yang memakan makanan yang diantar murak mulai merasa sakit dan jatuh terbaring pingsan. Karena makanan itu ternyata telah dibubuhi racun oleh jajang. Di saat murak masuk ke sebuah ruangan untuk mencuri belati suci, ia melihat dua penyihir sedang berjuang keras untuk memakan penawar racun. Ternyata mereka juga diracuni oleh jajang. Di situ murak pun sadar bahwa Lian juga pasti keracunan. Ia mengambil satu penawar untuk diberikan pada Lian. Dengan menantang bahaya, Lian berhasil diselamatkan. Namun jajang datang dan membunuh membunuhmu. Dan mayatnya dibuang ke sungai. Dan Lian juga akan dikuburkan. Di tempat lain, Thunder menerangkan pada Cilian bahwa Belati suci itu adalah sumber energi mereka berdua. Dengan kekuatan yang ada dalam belati itu, mereka mampu menangkap alien yang kabur juga menembus waktu. Scene berikutnya diperlihatkan suatu hafa menyebar di bumi. Alien yang ada di dalam tubuh Jajang dan Sweater mengendalikan tubuh inang mereka. Lalu, mereka berdua bergabung dengan si pengendali. Mereka bertiga kembali masuk ke pesawat untuk melepaskan semua hava yang ada di pesawat, dan Thunder berusaha mati-matian untuk mencegahnya. Lian juga berada di sana karena sudah menganggap Kurt dan Thunder sebagai keluarga yang ikut membantu untuk merebut belati suci dan kabur bersama-sama. Ketika Alian pun mengajar mereka untuk meloloskan diri, portal untuk ke masa lalu pun dibuka dan mereka semua masuk ke dalamnya. Pengendali terpisah dari Jajang dan Sweeter, sementara Alian juga terpisah dengan Gard dan Thunder. Alian jatuh ke sungai setelah menembak pengendali untuk menyelamatkan Gard. Seorang anak laki-laki menemukan Lian sedang pingsan di pinggir sungai, dan ternyata bocah laki-laki itu adalah Muruk, dan itulah sebabnya mengapa ia samar-samar mengingat pernah bertemu dengan Lian. Muruk bangkit kembali dari kematian dan sudah mengingat awal perjumpaannya dengan Lian. Di saat yang sama, Lian juga Siuman dan meloloskan diri dari peti pati Lalu berusaha merebut belati suci dari Jajang dan sweater. Lian dibantu oleh kedua penyihir yang menaruh dendam pada Jajang. Dalam situasi terdesak, Muruk tiba di sana dan langsung membantu. Muruk mengeluarkan senjata pamungkas berupa pedang hakim untuk menghadapi mereka. Akhir juga menggunakan cermin ajaibnya yang bisa melipat kehendakkan ukuran dari benda apapun. Cermin inilah yang digunakan untuk memperbesar peluru yang ditembakkan. Lian, di saat yang sama, meruk berhasil mengalahkan alien dalam tubuh sweater. Alien itu sempat berkata bahwa terdapat sesuatu dalam tubuh Muruk. Lian yang telah mendapatkan melati suci segera lari ke sungai, dan agar alien tidak menemukannya. Ia menyiasatinya dengan meninggalkan perahunya dan berlanjut ke keleriannya dengan berenang. Sin pun kembali ke masa 10 tahun sebelumnya ketika Murug dan Yan pertama bertemu. Ternyata si pengendali merasuki tubuh Murug. Ini berarti salah satu alien terkuat ada dalam tubuh Murug. Kedua penyihir pun ternyata menyadari hal ini. Dan mereka masih bingung apa yang harus mereka perbuat padanya. Lalu film pun berakhir. Baiklah guys, itulah alur cerita film Alienoid bagian pertama yang rilis di tahun 2022. Untuk part kedua kemungkinan akan rilis di tahun 2023. Terima kasih telah menonton di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya dan tetap semangat.